Ya, Pak, pertama, ya. pertama Jadi tama, apa ini urutannya, Pak. pertama, pertama, pertama, tama pertama, pertama, pertama, pertama, pertama, pertama, pertama, pertama, pertama, bersih. pertama, mm -hmm. dicuci bersih dijemur yeah. Setelah pertama, pertama, di bedeng tabur. pertama, oh, kira pertama, pertama, pertama, pertama, pertama, pertama, pertama, pertama, pertama, pertama, pertama, pertama, pertama, pertama, setelah ya, ya. polybag ini, beberapa hari kemudian mungkin seminggu, jadi ini tinggi oh, gini. Kira-kira ya, gitu. nah, 15 hari, 15 dari mulai hari. ini hmm. bisa jadi begini. Hmm. Ini jaraknya berapa? 15 hari. Ini ya, 15, hari. 15 hari, dari badai yang tabur bedeng sudah tabur. dipindahkan ke polybag. Hmm. Setelah itu gimana nah, apa? ini umur satu bulan. Dari hmm. itu, dari ke sini, ini sebulan, ini sebulan dan aren jangan dipikirkan tingginya tapi yang di, yang dibilang itu daun. daun ini baru daun satu hmm. juga oh. belum sempurna belum sempurna ini daun okay. satu nah, ini daun ini baru mau oh. jadi daun 2 daun 2 ini umur sudah kurang lebih tiga bulan daun dua itu daun 2 itu 3 bulan lebih. Bahkan kadang-kadang kalau memang kurang Baik tata cara penyemeian Ini udah 6 bulan Aren bisa disalurkan dan bisa ditanam Minimal umur 1 tahun Minimal Maksimal 2 tahun lah Baru disalurkan Bisa ditanam di, kipur, bisa ditanam di lapangan, di lapangan. Di lapangan. namanya pak ya Kalau aren terserah mau kalau mau tumpang sari mm -hmm. cukup lima kali tiga. maksudnya gimana? Ya, tumpang sari mau tanaman apa di tanah yang kosongnya. Mm -hmm. kalau memang mau uh, aren toh mm -hmm. aren saja mm -hmm. cukup tiga kali tiga juga. tiga kali tiga ini, jaraknya, ini gitu. jarak tanam. karena apalagi kalau alami mm -hmm. kan kadang-kadang Ya, tidak terarah, teratur itu. Sisinya. Ya, ya, itu tidak ya, teratur. Kita. Kalau budidaya, kita itu dalam sistem penanaman memang harus teratur. Mm -hmm. Karena memerlukan pemupukan. Mm. Kalau memang alami, tidak dipupuk, bahkan 35 tahun baru bisa disadap. Berarti kalau dipupuk, Ah ya, kurang lebih ya 15 tahun. Kalau memang pemupukannya bagus, kadang-kadang ada yang sepuluh tahun kurang sudah bisa ambil ininya uh, hasilnya iya. yang dihasilkan oleh aren itu banyak pertama ini uh, injuknya injuknya ya untuk keperluan apa saja Sesu, banyak kayak gitu, ya, ya. Uh, kemudian uh, acinya juga acinya aci pohonnya gitu ya, ya. pohonnya ada ya. tapi itu uh, Namanya kerusakan, kerusakan kalau memang diambil acinya, jadi pokoknya ditumbangi, ini ada itu di Terus <laughs> diambil dalamnya. Terus kalau bijinya? Ya, bijinya bisa dibikin kurang kaleng, tuh. Oh, iya. Apalagi itu ya, cangkaling, cek basah sunnah, cangkaling malah kan cangkaling itu. Kalau bulan puasa mahal. Jadi, jadi, jadi dari pohon areng itu tidak ada yang mubazir gitu. Tidak kan? ada yang mubazir. Dari ya. mulai akar sampai. Daun-daunnya daun, saja. Daunnya saja, Kalau zaman dulu makan orang merokok itu sama daun. Daun kawung. Daun kawung. Kalau Di ininya apa ya nyereknya itu? Nyerek untuk sapu, oh, sapu lidi. Oh, semuanya. Sebenarnya. Iya. Berarti pohon Kadang-kadang kata kata orang. Hmm. Akarnya juga bisa dipakai obat tradisional untuk penyakit. Ya, untuk bisa pakai obat tradisional. Penyakit apa saja, Pak? Yang, yang gak tahu itu di, ya. ahli obat mungkin yang lebih tahu. Cuman saya dengar-dengar eh, akarnya pun bisa digunakan. Kat.